dua satu yo ayo terus ayo lanjut ya yang biru yang merah ayo terus ayo jangan lemas ayo <laughs> masalahmu jago selamat siap oke siap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 Ayo, mari